Istri yang cakap bagian kedua, Amsal 31 ayat 10, ayat 21-31 Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia Pula suaminya memuji dia Banyak wanita telah berbuat baik Tetapi kau melebihi mereka semua Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan.